salam salam salam damai toleransi NKRI hidup matiku di kesempatan hari ini saya kembali membuat sebuah konten yang ya uh, sedikit ya hmm, gimana ya salam salam salam jumpa Salam salam salam damai NKRI hidup matiku Garuda selalu di dadaku di kesempatan hari ini di hari Minggu tanggal 11 September 2022.